Jadi aku langsung nangis gitu kan, sedih gitu. Aku sampai aku sampai nggak mau makan. Bener-bener benar kayak Aku yang... coba kuat-kuatin. Aku terus aja yang ngaji, baca sholawat. gitu kan. Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen Itu sedikit cerita aku uh, Ketika Kakek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 kita hidup di perantauan, gitu kan, jauh dari keluarga, dan kita di sini bertemu dengan keluarga yang baik, yang sayang sama kita, oh. yang welcome, yang anggap kita keluarga juga. Jadi berasa, gitu kan, berasa banget, pas kakek masuk ruang isu itu udah ada perasaan, takut. Semoga ada keajaiban buat Kakek Bisa bertahan Bisa melewati masa kritisnya Dan aku masih bisa menjaganya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 Uh, ruangannya terdiri dari dua ranjang, terus ada televisi juga. Ya, ada televisi juga. Aku gak bisa video semuanya ya, karena aku takutnya ini privasi gitu kan. Jadi hanya sedikit aja nanti aku coba video ruangan ini. Aku datang ke sini Sabtu siang, dan hari Minggunya itu aku sempat pulang ke rumah karena masih ada barang yang belum aku bawa jadi aku langsung naik taksi kurang lebih 10 menit udah nyampe pokoknya dikasih waktu satu jam sama susternya aku bawa barang-barang yang belum aku pakai aku juga bawa baju cuma beberapa sih tapi kan udah aku cuci juga di sini enggak setiap hari aku nyucinya karena di sini nyucinya pakai uang koin ya jadi aku nyucinya itu tiga hari sekali kecuali dan nyuci sendiri baru cuma ngeringin gitu kan tapi kemarin aku semuanya pakai koin <laughs> oke okay. lalu setelah pindah ke sini ya aku mau berbagi pengalaman pindah ke sini dan aku kan sebelumnya kan empat hari itu bisa bolak-balik naik turun ya ini kan posisinya di lantai delapan Terus kalau mau beli sesuatu di lantai satu atau bisa keluar gitu. sempet juga ketemuan sama Syolopan dia ngasih uang sama cemilan buat aku di sini. Jadi seharinya itu kalau di rumah ya kita kasih uang makannya 200 200 NT dikasih uang makan sama Syolopan. Aku kasih tau dia karena di sini kan lumayan repot, apalagi stok makanan udah pada mulai menipis gitu di luar juga susah jadi dia ngasih tambahan alhamdulillah seharinya jadinya 500 cm, jadi bisa buat sarapan, buat mencuci baju atau apa gitu, kebutuhan kakek lainnya juga, dia kasih 2000 ribu alhamdulillah, pokoknya kalau habis kita kasih tau ya terus <coughs> habis beli ya terakhir ya, terakhir ini kemarin kemarin ini tanggal berapa sih ini tanggal berapa sih guys tanggal 20 Mei Nah sekarang kan tanggal 20 Mei Jadi kemarin aku punya pengalaman nih Kemarin tanggal 19 Mei Aku kan turun ke bawah Dajin sama susternya turun ke bawah Mau beli popok sama cemilan ya Dan aku lihat berita di televisi Semakin parah gitu kan Kita bener-bener dilarang Sampai anak sekolah juga diliburkan Sampai bulan depan Nah berapa itu sampai bulan depan diliburkan dan bener-bener kita nggak boleh keluar loh pagi itu aku sempet nah kemarin ya kemarin sempat ketemu sholopan terus rencananya siangnya itu shioce yang mau datang ke sini mau nengokin ayahnya tapi ternyata dilarang sama pihak rumah sakitnya nggak boleh karena aku kan setiap hari sama kakek aku yang nggak boleh keluar orang lainnya nggak boleh masuk jadi kayak gitu bener-bener enggak -bener boleh anaknya e, siapapun itu saudaranya enggak boleh lihat kakek khusus aku aja yang udah setiap hari e, berinteraksi dengan dia orang lain enggak boleh karena itu dikhawatirkan kita enggak tahu di luar nah guys aku kan udah turun ke bawah udah beli popok udah beli cemilan lalu aku masuk aku naik ke atas ya, ke lantai 8 aku juga sekalian beli makan siang gitu, tapi kan udah nyampe di atas aku udah sibuk sibuk-sibuk gitu ya, oh, sebenarnya udah lapar banget, udah pengen makan tapi, tiba-tiba aja ada suster datang memberitahu aku kalau kakek mau pindah kamar oh, aku bingung kan ya loh Mau pindah kamar kemana lagi gitu kan terus masih di lantai delapan katanya cuma beda ruangan aja ya udah kan langsung aku beres-beres gitu aku sampai tanya lagi di mana gitu terus apa sih saat itu juga bikin aku panik loh gimana nggak panik coba Yang nah, tadinya kita kan biasa aja gitu suster juga ya biasa aja dari pagi kan susternya kan sisipan gitu ya di pagi susternya juga ya pak masih pakai baju biasa baju tugas dia tiba-tiba aja pas bilang mau pindahin kakek ke ruang ruangan khusus mereka itu pakai baju yang double gitu loh guys yang bener-bener tertutup banget aku sampai kaget sumpah aku panik banget ini ada apa sih kakek baik-baik aja kan Iya, katanya kamu nggak usah khawatir, tapi baik-baik aja. Apa cuma beda ini cuma mau pindah ruangan aja gitu, lebih nyaman gitu. Tapi aku sampai aku orangnya kan penasaran gitu. Loh, emang kenapa gitu? Apa di ruangan ini enggak bagus gitu kan karena ada pasien lain? Pokoknya kata mereka, ah, hmm, udah pokoknya nggak apa-apa gitu. Dan mereka kan ngobrolnya kayak yang bisik-bisik gitu gitu ya sama yang lainnya gitu. Aku sampai takut sendiri karena lagi posisi kayak gini terus mereka langsung ganti bukan ganti baju ya jadi didabelin pakai baju yang bener-bener tertutup gitu langsung bawa kakek aku langsung beres-beresin barang cuma beda gang aja gitu kan ruangannya terus ya ruangannya seperti ini nah dan mereka juga bener-bener sangat tertutup gitu Misalkan masuk ke sini ya. Mereka pakai baju yang lengkap kayak gitu, tapi pas sudah keluar, udah melewati batas garis pintu itu, bajunya mereka copot. Kan ada disediakan di sini ada wadah sendiri. Baju yang mereka tadi pakai double itu lepas semuanya. Dia pakai sarung tangan semuanya dia lepas. Jadi dia pakai baju tugasnya aja keluar gitu. Jadi setiap kali masuk ke ruangan ini mereka pakai baju yang lengkap gitu, guys. Pas sudah keluar mereka lepasin semua yang tadinya kontak langsung sama kakek aku bingung banget sumpah aku sampai ketakutan sendiri itu ya aku sampai SMS sampai telepon sholat, tanpa cewek ini kenapa sih orang kemarin dokter aja bilang kakek udah mulai membaik pas pindah kamar kok keadaannya apa ya tertutup banget gitu sampai yang bener-bener ketat dan satu lagi kalian tahu enggak setelah itu kan pagi kan aku masih bisa keluar ini siang setelah masuk ruangan ini aku dilarang keluar iya aku dilarang keluar loh sampai tiga hari katanya aku di dalam rumah eh di dalam rumah aku di dalam ruangan ini aja sama kakek jadi kalau pengen makan atau pengen apa langsung telepon susternya gitu kan kan dikasih nirofon gitu kan dikasih kita buat manggil suster mau sarapan, mau makan siang pokoknya nanti mereka yang nganterin gitu kan terus, kalau ada kebutuhan apa gitu kita tinggal kasih tahu aja <laughs> sumpah aku sampai kemarin tuh gak karuan loh pikirannya tuh udah gak karuan banget, tapi kalau misalkan amit tamit ya, kayak kena terpafar gitu kan, gak mungkin orang lain ada di deket yang ini ya misalkan kita bahasa bahasa harusnya dikarantina, diisolasi buktinya aku sendiri aja masih pakai baju yang biasa aja gitu gak harus ini banget, ya makan, makan aja paling ya, agak menjauh dikit dalam hati aku, apa kakek aku ada infeksi gitu kan mereka cuma bilang baru keluar dari ruang IC itu kan rawan, sedangkan di luar sana itu kan, apalagi kalau gabung sama pasien lain itu yang dikhawatirkan gitu ya yang dikhawatirkan, kadang kan Apalagi kemarin pas aku udah tiga hari nginep itu eh, ada pasien baru juga kan yang menempati di satu ruangan aku sama kakak itu jadi pikiran mereka ya mungkin ya aku kurang paham jadi cuma majikan yang tahu mereka cuma bilang keluar dari ruang ICU itu rawan jadi jangan sampai berdekatan atau terpapar langsung dengan ini ya berinteraksi langsung dengan pasien lain gitu jadi akhirnya kita dapat ruangan khusus ini yang kemarin itu gak ada televisi yang mandi apa rame-rame gitu kan maksudnya kamar mandinya itu bareng-bareng sama yang lain Di sini udah khusus gitu ada televisinya kamar mandinya khusus pokoknya cuma buat ini di ruang ini aku sama kakek aja jadi selama tiga hari itu aku gak boleh keluar kalian bayangin deh, untungnya ya, masih untung banget aku tuh udah sempet uh, beli cemilan atau apa, soalnya kan tetep aja ya kita dalam ruangan ini menunggu terus terdatangan anterin makanan kan kita juga ada jenuhnya gitu untuk ngobatin jenuhnya kalau kakak lagi istirahat ya aku bikin video youtube atau ngedit ngedip gitu guys <laughs> jadi itu pengalaman aku di masa pandemi, di dalam rumah sakit ini guys, jadi Uh, hari ini tanggal 20 Mei dua hari aku di ruangan ini kata mereka bilangnya sih tiga hari gitu ya kita gitu, tunggu besok gimana hasilnya karena kemarin kami tuh ada tes itu juga ya masukin tes soal gitu kan ya. tes ada tes juga jadi nunggu kabarnya besok, hey, guys. Kalau dibilang enak ya enakan ruangan ini, tapi itu yang bikin aku paniknya gitu, pagi masih bisa keluar pas siang, udah masuk ruangan ini, dilarang keluar sama sekali, mau ambil minum mau nyuci baju, mau apapun ya gak boleh melewati batas pintu itu udah mereka aja ketat banget, aku kan cuma takut aja gitu, kalau emang pasien aku ada masalah misalkan dia ada infeksi atau apa gitu kan, yang bisa menyebabkan kita tertular atau apa, kan masih mending bicarakan langsung kan, biar kita juga antisipasi gitu, kan cuma bilang aku harus selalu pakai masker sarung tangan ketika kontak langsung dengan kakek dan makannya juga di sana ya kalau untuk makan atau apa aku ada ruangan satu lagi kan, ranjang sebelah kan gak ada pasiennya jadi ya seperti ini kondisinya oke teman-teman mohon doanya, semoga kakek aku segera pulih kesehatannya agar kita bisa pulang ke rumah kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dan semoga Taiwan segera normal kembali dari tetap hati-hati buat teman-teman semuanya jika memang tidak terlalu penting tolong di rumah aja ya tolong di rumah aja tidak usah keluar e, majikan juga insya allah akan tanggung jawab seperti ngasih kita makan atau apa sebagainya jaga diri baik-baik dan jika mengharuskan keluar kalian atas persetujuan majikan kalian harus pakai masker ya bawa hand sanitizer ya pokoknya kalian harus wajib ya, kalian wajib beli loh, kecil juga nggak apa-apa, ini benar-benar manfaatnya banyak banget, kita bisa semprot ke baju, ke gagang ke pintu, kemanapun itu kita harus benar-benar ini ya, bawa dan jaga jarak, Pokoknya aku doain semoga semuanya sehat selalu, kita di sini sedang berjuang e, memperbaiki perekonomian, kita di sini sedang berjuang untuk kesuksesan, untuk membahagiakan keluarga kita tetap semangat jaga diri baik-baik dan ingat wal fa'izin mohon maaf layar dan mati untuk semuanya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Halo guys, barusan ada suster dateng ya tadi jam 8 suster dateng nasi ini katanya buat sarapan aku seperti apa ya nah, nah kemarin kan datangnya tuh siang jadi nggak dapet ini ya ntar pagi katanya buat sarapan aku eh, kita lihat gak apa aja ini tadi suster ngasih aku buat sarapan ya satu mangkok kayaknya nih sayur apa ya aku mau buka dulu oh bubur aku pikir sayur bubur Nama apa ini nah <laughs> ini sarapan dari suster yang tadi ngasih ke aku ada ini kol sama wortel eh ini telur ya telur sama wortel terus ada apa lagi topi itu tahu sayuran nah itu ini guys ini kita syukuri ya tetap syukuri dapet Makanan dari pihak rumah sakit yang insya Allah ini sehat karena ini vegetarian juga. Oke, okay. nah, tadi pagi aku udah nyiapin, aku udah bikin ini, aku udah nyiapin bikin susu ya. Aku udah nyiapin bikin susu terus. Aku kemarin kan udah beli roti juga. Ini ada. 9 dari pihak rumah sakit Ini guys, aku dapat makan siang ya dari pihak rumah sakitnya. Jadi nasi kotak. Di sini terdiri ada cipa, ada bakso ikan, terus ada toge sayuran ya, terus ada bihun campur wortel. Tuh, terus satu buah jeruk kayak gini. Jadi makanannya tuh bener-bener. Sehat, makanan yang jarang aku makan. Tapi, <tambah> soalnya ini emang bagus banget, ya. Bagus banget buat uh, program diet juga, tinggal defisit kalori. Oke, okay, ini makan siangku. kesehatan ya pokoknya uh, tetap dukung channel Fitri Helen vlogger Taiwan aja, aku semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh